Halo bro, jumpa kembali bersama saya Francisco Siner. Kali ini saya mau coba mancing lagi bro Di sungai besar Dan mudah-mudahan mancing kali ini Membuahkan hasil bro Oke, saksikan terus bersama-sama bro Momen serunya Oke, kita lanjut Ke spot mancingnya aja bro Oke, lanjut Mudah-mudahan ada hasil bro <tik> <tik> <tik> Strike bro Strike strike perdana teman udah strike nih bro baru nurunkan mata pancing Nah ini dia bro lumayan bro terdapat satu ekor Saya belum menurunkan mata pancing nih bro Soalnya sungainya kurang meyakinkan Ternyata ada ikannya bro Nah ini sungainya bro Terus sekali bro Oke bro lanjut sayang bro enggak kerekam bro soalnya baru pasang pancing udah disambar duluan bro belum sempat pasang kamera oke okay. mantap bro udah strike dua ekor bro baru mau pasang kamera ikannya udah makan duluan bro mantap bro, ini baru dia bro, ikan baung bro Huy. oke, lanjut bro saya cari lagi bapaknya bro, semoga aja ada bapaknya bro, oke lanjut hampir joran saya melayang bro asik asik pasang kamera, pancingnya udah makan duluan, oke mantap bro lanjut kamera nape selesai dipasang, karena makan Yo, okay. Oke. Kita cari bapaknya lagi bro Semoga ada bro untuk bisa kocak jantung kan jantung. Nah, ini dia, bro. Teman udah strike satu ekor, bro. Turun ikan bau. Oke, bro. Lanjut di jauh-jauh mancing, bro, dari Kabupaten Mentawah ke Kabupaten Antak, bro. Hmm. aja kalih mungkin apa. Basir. nah ini dia bro hasil mancing tadi siang dan maaf nih bro banyak momen-momen yang nggak kerekam tadi siang bro karena kamera saya ngedrop bro nah inilah dia hasilnya bro mancing tadi siang bro lumayan banyak bro hasilnya bro oke bro